waduh waduh oh, belok kiri ya kereta kelinci Awas jauh, mampus. Astaga viral. Tepin, tepen lain, tepen aku ngapain aku yang ngalamin? tak bisa belum sampai. Udah, alpain aja alpain Udah siap belum nih udah aku udah tiga, tiga, oke siap tiga, tiga, tiga, siap Nah tiga, <laughs> Nah tiga, tiga, yes, oh, tiga, belum tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, Udah tiga, kan? Oh, iya. udah tiga, kan? Yes, iya. karma. Karma. tiga, tiga, tiga, karma tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga, lab tiga, tiga, tiga, tiga, Oh ini ga ya ada CCS nya lagi, ABS Tidak Kencang ada. banget ya mobil biru muda <laughs> Ini mobil jadul mana, pak Oke pak Satu udah lima, ya lumayan lah Lek like. Loh ada penumpang gue di punya aku ternyata Ih jangan ngerem disitu kocak ah. Oh kocak emang nih Mama Aduh. gini Awas awas awas Awas awas, awas, awas. awas ya Hidu, Allah ya, oh. iya. Nah ya. mantap, nah kita mundur mundur aja gitu nih mikir gaspar pak ada ada balap itu pak belum ada ada maju set nya gak di incredibly great ini aku volume nya aku masuk aku satu itu dia masih kenteng. Enggak aman kan. Enggak aman loh. Eh lah. Ke mana nah. treknya? Oh ini. Maaf ya kalau enggak ada suara mobilnya ya gitu. Boa, aduh. Kalau kedipannya masih kayak gini ya susah juga gitu. Oke, sudah mulai ada nampak Wih. Malah tiga lap. Oke. Oke, 2/3 lap. Dulu, ini siapa sih? Pak Ren <sup indo ahead> <supatched> Hah? Dulu mulai siapa? Kan aku di atas sini. Oke, coba coba, sih Mantap nah, udah udah coba coba, ini coba, coba coba, coba coba, coba coba, coba coba, coba coba, coba coba, coba ini coba coba, coba coba, coba coba, coba coba, sepi coba, coba coba, coba coba, coba coba, terlalu jauh ini <tip> Oh, nah. jauh Busir aja lah, Babat. Ah, ada aku melihat angkot berwarna hitam. Ini dia. Hitam itu Pak Eh, wah jangan di tengah-tengah, kocak. Final lap, final lap, final lap, <laughs> Ayo, terakhir rakir. Uh, keren kali grip udah pandai gue Pak Min. Iya. Udahlah, ini bro banget tuh Eh, siapa nih? Kayak nih. Ada di belakangku. Siapa nih? Waaah, gua kira, kira aku ngeluk lagi Thanks, Lipstream Ya, bang anak tadi warna pink Tat per start aku kalah sih <tuk> <tuk> Itu namanya aku tidak sombong, pak Oh, uh, tadi kompon Aku, aku penumpangnya ya. ada punya Eh, bang, ya dicurangin <tuk> Wuh, santuy Anak pro bebas, gitu Penumpangnya banyak, Pak Di atas oh. ada satu, di bunda ada satu Di baju aja satu <tuk> Terus ini ada penumpang itu total 2-1 Oh jadi ini uh, uh, uh, ada dosa penumpang ya? Waduh waduh Itu bukan dosa juga Untuk pengaruh koncak Ini gak dianggapnya gak dianggap gak, gak, gak ikut Aku vinalat, aku vinalat Ya. Aku vinalat Gak kekejar tuh ini gak, gak kekejar tuh ini Duh Curang. Salbet nih ini ini ini. nih, nih, nih. <laughs> Mau kemana kalian? Saya Waduh ini siapa, siapa nge-spawn? Mobil di, di atas begini parah betul Kalo oh! Weh! Siapa udah? Eits! Eits! Eits! eits. Wah, mobilku gue pelan banget kocok Yeay, sudah selesai Pak Mirza pemenangnya Oke okay. Kok bisa, ya? Jangan yeah. er warna merah itu, juara dua sih Lah, mana nih warna pink nih? Bentar pak, ba. lagi bawa dosa orang-orang itu -orang, pak ya, Satu, kalian Hey, udah dong. Dong ini udah fix dong. Udah udah finish Itu yang tadi pakai mobil angkot merah siapa anjir? Enggak tahu, tahu ini di belakangku ini sekarang nih. Masih <laughs> kejar kah? <gak? laughs> enggak enggak, aku udah berhenti sih. <laughs> Kenapa mobilku nah. masuk paret, Pak? Ya. Ya, <laughs> <laughs> <Bers> <dosa. laughs>